nah di sini teman-teman sekalian info terbaru bahwasannya. Masya Allah Antusias warga Malaysia Masyarakat Malaysia terhadap film ini Sangat-sangatlah besar So ini merupakan tanda Bahwasannya semangat juang kita semua Akan istilahnya tumbuh Akan istilahnya keluar Daripada jiwa raga kita ini Karena kita tahu sejarah Jadi sangat-sangat penting sekali Apabila kita mengetahui sejarah seseorang Ataupun pahlawan kita Maka semangat juang kita pun akan berkobar Maka daripada itu teman-teman Sekalian, marilah kita sedikit banyak mempelajari sejarah agar kita tidak lupa tentang sejarah asal muasal kita. Maka, di para itu, di sini ada sebuah video Dimana ini akan mengingatkan kita kembali kepada pahlawan, yaitu Mat Kilau. Nah, di sini ada sebuah video dari channel Bang Kucai. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan di sini videonya adalah meremang saat kris Mat Kilau dibuka oleh cucu Mat Kilau sendiri. Cegu Al Hamadi, masya Allah. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana istilahnya penampakan keris daripada almarhumat Kilau yang diberikan daripada Tuk Gajah yaitu ayah daripada Mat Kilau. Nah disebutkan di sini juga saat keris Mat Kilau dibuka oleh cucunda Nda Mat Kilau sendiri Cegu Al Hamadi disaksikan Dato Ustadz Badlishah. Keris ini pemberian tok gajah kepada Mat Kilau. Wow. Jadi kalau zaman dahulu istilahnya kalau kita tahu banyak istilahnya pendekar-pendekar kita ya pahlawan-pahlawan kita menggunakan keris. Dimana keris ini sangat-sangat berguna sekali karena juga ada sebagian keris-keris yang ada khadamnya. Keris-keris yang biasa juga ada, tapi kebanyakan yang pendekar itu kebanyakan mereka mempunyai khadam yang mana keris bisa istilahnya terbang yang mana keris itu bisa menghilang dengan sendiri aja dan lain sebagainya wallahualam oke okay, yang kita bahas di sini dan kita akan menonton langsung istilahnya gimana penampakan daripada keris matkilau so jom jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya dulu klik tombol subscribe dan like di bawah terima kasih jom kita tengok videonya let's go Allahumma so Allahumma Masya Allah.. Allahumma Inilah kris arwah.. Yang Diberikan oleh ayahnya Tugajah.. enam tahun.. Oh, 16 tahun guys.. Jadi diberikan daripada Tok Gajah ke Mat Kilau, usianya 16 tahun, masya Allah, masih muda lagi. Berarti Mat Kilau ini sudah banyak menguasai ilmu silat juga di usia seperti itu. Makanya biasanya seperti itu sih yang saya tahu. Allahu akbar. Berarti sudah hebat duluan M ya Mat Kilau. Di tempat di mana Maksudnya so, asal dia daripada tok gajah lah Ya, yeah, tok gajah aja. Ah. Masya-Allah. Kalau orang pakai keris di sini mungkin dia, dia, dia lah Mana ini keris pahlawan yang saya tak tahu lah. Aha. Pahlawan. Dan hmm. hmm. hmm. sebagai ahli saya tak pandai. Hmm. So, Allah. Allah, antu kami semua dapat melihat dan menyaksikan kebetulan kita kami sendiri. Allahumma salli ala Rasulullah. Allahumma salli ala, wa barik alaihi. Allah. Allah. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Terutama kepada datuk, uh, datuk Datuk Datuk uh, kita memang masuk Bukan senang uh, nak boleh masuk dalam automatik. Hmm. Hmm. Di zaman ketanah eh. ni. Hmm. Betul. Zaman fitnah semua betul. Selepas benda semua segi nak belau buat kerja. Yeah. Allahu <laughs> akbar. Kita jaguh masjid ni Masjid Negeri Sultan Ahmad satu. Yeah. Jadi Sultan Aha. Ahmad 1 oh, Sa ni. Tu tempat utama lagi paha. Yeah, yeah. yeah. Semua pendeka ni adalah di bawah dia. Yeah. Oh, yeah. Yeah. oh. Masya Allah, pahang ya. Wih, Srono lah kat sana guys. Jaya kena kau keliling ini semua, paling paling mampu semua. Allah Akbar. Semangat. Allah Akbar. Allah Akbar. satu, bukan syah. Ya Allah. Assalamualaikum. ya robbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya robbil ya robbil alamin. Alhamdulillah Sebelum lanjut video ini Karena tadi pembacaan Al-Fatihahnya dari video ini juga kurang ini ya Maksudnya nggak komplit gitu Tiba-tiba udah selesai aja videonya Mari kita terlebih dahulu khususkan ya, Al-Fatihah kepada Tok Gajah dan juga Mat Kilau. Ya almarhum kedua ini adalah pahlawan Jadi kita menghargai itu Dan kita sebagai muslim Mempunyai cara untuk senantiasa memberikan kebahagiaan kepada mereka Balasan bagi mereka Agar mereka istilahnya senang di sana Mari kita fatihahkan kepada mereka Dan niat daripada lubuk hati kita Kita berterima kasih kepada mereka Meminta kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Dan diberikan derajat yang tinggi al billahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Imaniki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Suratul Mustaqim Suratul Lathin Anam Ta'alayhim Ughairil Mugtubi Alayhim walad Amin Dan mari kita khususkan uh, Fatihah juga kepada para pahlawan Di Malaysia, di Indonesia Dimanapun mereka yang Muslim Kita khususkan ya Kepada mereka semua muslimin nawal muslimat agar juga mereka mendapatkan ya, mendapatkan kebahagiaan dari kita juga semua karena mau tidak mau mereka adalah pahlawan baik kita juga nenek moyang kita. Mari kita khususkan Fatihah sekali lagi. Alhadin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. -hamdulillahi Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Malikiyawmid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Dan sekali lagi teman-teman sekalian kita khususkan kepada ibu bapak kita nenek nenek kita kakek kakek kita semua buyut kita ya keluarga kita semua Allah ya aminu walamwats kita kirimkan Fatihah agar mereka bahagia senantiasa.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 آمين اللهم اغفر لهم ورحمهم وعفهم وعفو عنهم واقرب نزولهم واسم دخلهم وغزلهم بالماء والسلج والبرد. اللهم اجعلهم ahlil jannah Allahumma ij'alhum min ahlil jannah Allahumma min jannah ya ala muhammad wa ala alihi wasallam rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala al Baik, teman-temanku sekalian. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sejenak membaca komentar-komentar yang ada di sini, ya. Bagaimana istilahnya respon daripada netizen ketika mengetahui keris daripada uh, almarhum Mat Kilau yang diberikan oleh ayahnya, yaitu Tok Gajah? Bangganya aku jadi anak Melayu. Semoga Allah menjaga Islam anak-anak Melayu. Bersatu, teguh, bercerai, kita jangan. Tak akan hilang Melayu di dunia, bumi sama dipijak, langit sama dijunjung, namun Islam tetap agamaku, Melayu bangsaku. Syukur masih ada jati diri sebagai orang Melayu, jangan hilangkan adat dan budaya Melayu biar mati hingga ke tulang putih. Jagat Sakaraya Melayu tetap tidak boleh dipatah-patah, sendi empat kerat diguna di tanah kalam. Allahu. Oke, okay, banyak sekali komentar-komentarnya di sini, guys. Di sini juga ada. Aku harap semua dapat tengok video ini penuh. Cek sendiri, dah bagi tahu keris kosong, cuma besi biasa. Tiada apa-apa. Dia minta kita hentikan akal, asal keris mesti-mesti ada isi. Betul. Tidak semua Kris ada isinya. Ada beberapa memang yang diisi seperti itu. Tergantung daripada uh, ilmu dan juga kekuatannya seperti itu, guys. Tapi, walah, tidak Kita yang awam juga tidak tahu. Ya, tapi kalau kita pernah belajar Itu pasti tahu seperti itu Uh, terang lagi nyata meminta pertolongan Jangan jin adalah syirik dan berdosa besar Betul sekali apa yang lagi hina kita menjadi mainan dan perhambaan jin Betul sekali guys Jadi jangan sampai istilahnya kita percaya terhadap jin ataupun iblis ataupun setan ya Kalau kita bersekutu dengannya Maka kita akan menjadi orang yang paling rugi Maka daripada itu jangan pernah kedukun Jangan pernah kedukun Karena kedukun itu bisa membuat teman-teman syirik dan masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Itu tandanya kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Percaya kepada dukun Percaya kepada keris Dan percaya kepada makhluk-makhluk lainnya Selain Allah subhanahu wa ta'ala Satukan tauhid kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jom semua orang Melayu kita buanglah stigma asal kris mesti berpenghuni asal pahlawan Pasti ada ilmu sakti sebab itu kita kekal mundur sampai bila-bila Betul jadi stigma kita itu jangan sampai semua kris itu ada khadamnya tidak ya Tidak sembarangan kris itu ada khadamnya dan tidak semua benda juga yang dikeramatkan itu ada khadamnya Tapi pasti ya kan kita ini hidup berdampingan dengan jin karena dalam Al-Quran Ada jin Islam Ada jin kafir, ada jin yang memang Bajingan, ada jin yang kampret Juga ada gitu kan, maksudnya Jin-jin yang memang kurang ajar Jin-jin yang memang ditugaskan Oleh ketua mereka untuk Menggoda manusia, ada suami Istri bisa bercerai, ada dalam Rumah tangga hanya bertengkar saja Ada anak yang membunuh bapaknya Ada bapak membunuh anaknya Itu semua daripada godaan-godaan godaan Syaitan, maka daripada itu takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak istilahnya melakukan kebaikan-kebaikan, dan jagalah wuduk kita, insya Allah kita aman, kita damai di dalam hati maupun dalam jiwa, dan fikiran kita, insya Allah Dan di sini juga banyak masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Bangga kita dilahirkan jadi anak Melayu, takbir, Allahu Akbar. Dan di sini banyak sekali guys komentar-komentarnya. Salah cara cabut keris tu, Aku pernah kena sound dengan Pak C, aku cabut keris macam tuh. Dia kata kalau keris ada isi cabut macam tuh boleh tertiba tergamuk tikam orang keliling. oke. Okay. Cara cabuk keris uh, nak belek bukan macam itu. Itu cara buka untuk berlawan ataupun mengamuk. Oke. Okay. Karena keris uh, ini ya sudah dibilang tadi di komentar juga bahwasanya keris ini kosong, tidak ada isinya. Jadi aman-aman saja, teman-teman. So, mungkin itu saja video kali ini, guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Gimana komentar teman-teman sekalian ketika melihat keris marhumat kilau ini so terima kasih buat teman semua langsung saja komen di kak bawah macam mana komentar teman-teman pendapat teman-teman tentang kris ini jom buat teman-teman semua yang belum subscribe silahkan subscribe karena saya lihat di analitik bahwasanya banyak orang yang tengok video saya ini tanpa mensubscribe saya sarankan buat teman-teman semua untuk subscribe agar saya semangat lagi lebih semangat lagi dalam membuat video terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh